Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dunia Kreatif untuk tutorial saat ini saya ingin berbagi untuk adik-adik dan teman-teman dimanapun berada bagaimana cara membuat board untuk PCB karena ada banyak juga adik-adik atau teman-teman yang hobi elektronik tapi tidak mempunyai bor, agak sulit untuk mendapatkan bor untuk PCB ya untuk tutorial ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat bor PCB yang murah praktis mudah dibuat oke okay? Untuk yang hobi dengan elektronik di dunia kreatif ini, saya mohon kalau Anda supaya tidak ketinggalan, mohon subscribe dan tekan bel lonceng. Juga komen yang saya perlukan, oke? Okay? Untuk mempersingkat kata waktu, saya akan mulai. Apa saja ya bahan-bahan yang diperlukan? Oke, okay. yang kita perlukan adalah motor ini. Motor bekas PCD ya, Anda kalau punya PCD yang sudah rusak, Anda bisa ambil motornya ya. Kemudian ini, ini mata. Drill, ya, kepala bor dapat bisa dibeli di online, ya. Kalau Anda kesulitan di kota Anda, Anda bisa beli di online, ya. Ini, kepala bor satu mili, ya. Anda bisa cari, kemudian Anda perlukan PCB. Ini PCB yang sudah saya potong dengan cutter dan saya beri timah agar lebih mudah untuk menempelnya ya Oke okay. Ada lagi Mata bor Ini mata bor yang saya gunakan satu mili Anda bisa menggunakan 0,8 0,9 sampai 1,2 sesuai dengan kebutuhan Oke okay. dan konti L untuk mengunci ini ya yeah. Oke okay. sekarang Oh ya yeah. ada satu lagi kabel ya yeah. diperlukan Anda bisa panjangnya kabel ini sesuai dengan yang anda butuhkan ya tapi di sini saya hanya 50 cm ya saya gunakan ada juga satu lagi switch switch keyboard fungsi untuk apa nanti anda lihat sendiri setelah saya rakit oke sekarang kita mulai merakit pertama-tama kita solder dulu ini kabel ya Kabel ini di PCB Oke okay. Setelah kita solder, setelah masuk kita solder ya yeah. Oke okay. ya barusan bergoyang kesenggol Oke. Okay. Ini ada plus. Kita pasang di sini plusnya nih. Ya. Saya dekat tanda merah. Kita pasang di sini. Oke. Okay. Sekarang kita mulai menyodel. Kalau timanya kurang kita bisa tambah. Oke. Ini satunya lagi. oke okay. setelah kabel dan PCB kita sudah pasang di motor sekarang kita pasang switch keyboardnya ya ini switch keyboardnya dia ada 4 kaki ya oke okay. kita pasang kita solder Kalau kurang kita tambahin timah supaya dia tidak lepas. Oke, ini semua sudah terpasang. Oke, kemudian kita pasang ini mata girilnya ya. dia sudah terpasang sini kemudian kita kendorkan kita pasang bornya oke okay. oke okay. bor sudah terpasang oke okay, teman teman setelah ini kita rakit, beres. Sekarang kita coba untuk ngebor ya. Di sini saya menggunakan power supply ya, 12 volt. Oke. Okay. Lihat. sekarang kita coba bor ya yang mana ini yang belum dibor nih oke jadi kita tekan baru kita pencet sweetnya nah. dia nggak lari Oke, okay. ya. teman-teman, lihat ya. Oke okay. untuk teman-teman jadi setelah kita tadi ngebor PCB ya jadi bor ini juga bisa digunakan untuk melobangi plastik ini ya tujuannya untuk apa untuk switch ini ya power switch Dan untuk mempersingkat waktu, saya sudah bolongin, saya sudah garis dan saya bolongin. Jadi Anda tinggal mempertemukan antara lubang dengan lubang sekeliling dan dia akan putus. Oke, saya praktikan ya. Ini. Pertemukan saja. Ya. Oke. Okay. Memang nah, sedikit bersabar ya kalau kita merapi untuk adik-adik juga, teman-teman. Oke. Okay. Sekarang tinggal sisi satu sisi ya. Ini sudah bolong sesuai dengan power set yang kita ukur tadi jatuh lagi ini oke okay. jadi kita bisa buat sesuatu dengan rapi dan sedikit profesional. Oke, okay, teman-teman, sampai di sini dulu tutorial saya. Silakan mohon untuk bantu subscribe untuk teman-teman yang hobi elektronik. Dan juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan tutorial yang...